Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Kampung Halaman saya. Seorang remaja 19 tahun bernama Josephine Daniela Iki. Sebagai seorang mahasiswa, saya harus belajar meski pandemi COVID-19 masih melanda. Selain belajar, beberapa aktivitas dan hobi masih saya lakukan di sela-sela kewajiban sebagai mahasiswa. Berolahraga, membuat konten kreatif, fotografi, modeling, menjadi public speaker tidak luput dari rutinitas sehari-hari. Saya ingin menjadi pribadi yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Khususnya, Generasi Muda di Kabupaten Sleman Hal inilah yang memotivasi saya Untuk mengikuti pemilihan Duta Genre Kabupaten Sleman Tahun 2021 Generasi Muda Indonesia Lahir dari keberagaman dengan semangat persatuan Dan jiwa nasionalisme Yang harus berencana Generasi berencana adalah generasi yang kreatif, inovatif, dan edukatif serta memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Saya, bagian dari generasi muda yang berencana, berkontribusi melalui kegiatan dan prestasi yang telah. tahun 2021, tak kurang dari 30 kegiatan dan prestasi saya dalam bidang seni, olahraga, maupun kemampuan akademik, mulai dari jenjang regional sampai dengan internasional, telah saya raih untuk membanggakan Kabupaten Sleman. Saya, Josephine Daniela Iki, siap menjadi Duta Genre Kabupaten Sleman tahun 2021. Salam Genre!